Gimana main tayde. Pokoknya asila sukses, semangat terus. Jangan pernah, jangan yang jelek-jeleknya yang kilia, tapi uh, yang support positifnya yang harus asila lihat karena itu penting banget untuk asila bisa terus maju. Ningrat itu apa sih dek? Kamu kan manggilnya ningrat. Iya, jadi dulu yang panggilannya mommy. Biasa mommy kan kalau di backstage gitu ini. Uh, Ningrat nih anak-anaknya mumi, gitu-gitu lah. Oh, okay. Jadi tapi, dari uh, kecil memang manggilnya Ningrat uh, sampai sekarang. Ini jadinya lucu banget, tapi aku lagunya, lagunya menyentuh nggak dek tadi dek? Wah lagunya dalam ya secara lirik, berat sih itu, hmm. Keren sih. Dan Asila. Dan aku juga bersyukur kemarin dikasih kesempatan untuk untuk didengarkan langsung sebelum launching hari ini Jadi Alhamdulillah hari ini tuh udah hafal lagunya gitu Masya Allah bersyukur sekali Doain aja mudah-mudahan ke depannya aku juga bisa terus dengar ya Bisa terus ngasih yang terbaik untuk industri bukan Lesra namanya kalau berita tentang mereka yang selalu diburu dan dikejar-kejar oleh awak media seperti beberapa waktu lalu ketika Lesti menghadiri launching single terbaru Azila yang mana Lesti ubur oleh awak media. Ini ganteng banget dia. Oh, ya. Nanti kalau insya ada kasih Iya, Iya, iya, Maaf ya, Bang. Iya, insyaallah. jatuh. punten aku udah. Udah, udah, udah, udah, terima kasih.